nah kita belok ke sini. <SILENCIO> Wih geran mobil. Iya di mana tuh yuk, uh, cekeknya? Cekek keraton. Ya? Cekek keraton, uh, kalau dari alun-alun -Al terus belok <SILENCIO> kiri. Kita tinggal lurus aja ke sana. Halo sahabat Ganjar Channel, dimanapun kalian berada. Terdorong oleh rasa penasaran, akhirnya kami mencoba membuat sebuah tayangan seputar cerita masyarakat tentang asal muasal penamaan yang disebut daerah Ciekek Karaton di Paneglang, Banten. Berikut info jalur jalannya untuk kami persembahkan. Semoga bermanfaat, sahabat Ganjar Channel. Di sini ternyata terdapat makam kuno peninggalan peradaban zaman dahulu kala makamnya yang terletak agak menjorok ke dalam berada tepat di bawah pohon karoya atau beringin pohonnya terlihat sangat tua dan lebat sedangkan makamnya terdapat dalam sebuah bangunan yang berbentuk letter L Assalamualaikum Yani makasih tempat ianya salah satunya makam Ratu Eyang Jumanten iya adalah seorang ratu yang dulu pernah memerintah di Karaton dan di sebelah kanannya adalah makam dari Ratu Asih Sukaisi yang merupakan adiknya Di situ terdapat pula makam kibuyut Hanapi dengan makam yang terdapat batu nisan dan dibalut oleh kain berwarna kuning dan putih untuk makam beratu asih sedangkan itu nabi nisannya ditutup oleh kain berwarna putih beringin. karaton adalah sebuah atau nama lain untuk menyebut kerajaan dan nama karaton di paneglang Menunjukkan pada sebuah kampung di Pandeglang Yang dikenal dengan nama Cikek Karaton Sedangkan nama Karatonnya sekarang Dijadikan nama sebuah kelurahan di Kabupaten Pandeglang Terbesit suatu pertanyaan Apakah benar dulunya di daerah tersebut terdapat sebuah kerajaan atau Karaton? Selamat mencari fakta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 makam ini terkait erat dengan makam-makam yang berada di Pandeglang misalnya dengan situs di Ciwasiat dan makam Kibujut Papak di Ciherang perlu dijelaskan bahwa kisah ini hanyalah merupakan cerita dari mulut ke mulut saja yang mungkin akan jauh dari fakta sejarah oleh karena itu perlu mengingatkan bahwa kisah ini adalah hanya sekedar mitos dan legenda yang dipercaya oleh masyarakat bukan fakta sejarah yang didukung oleh bukti-bukti sejarah sahabat kenjar channel yang puniman dimanapun kalian berada jika anda penasaran silahkan menapak tilas ke daerah cekek karaton dan temukan jawabannya sendiri Sahabat Ganjar Channel Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan menarik lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat.